Ini lantai atas lantai dua. Meja ada. Kamar mandi. Enggak kamar mandi, ini mandi atau kamar. Ini kamar. Ini kamar. Oh, kamar. kamar. Oke, kamar sudah ada. AC-nya ada. Oke. udah tak, enggak, ini, rekam, rekam. ini sudah ada oh, iya, lemari belum, belum ada ya, kamar mandi oke okay. oh. betap katanya oh, iya, ada satu meja ada berapa nih mejanya 6 meja kecil, meja satu ada enam dan meja kecil satu oke kita turun ke bawah kita turun ke bawah ini bandingnya paling gede lobang Yang tidak mau masuk ke YouTube menyingkir. <laughs> Kalau mau masuk, nggak apa-apa. Nanti bawah ini ada barang-barang cementing ya. ya cementing, cementing, cementing. Barang cementing nggak tahu nih. Nanti mau diapain, mau dijualkah, mau ditimbangkah. Ini punya cementing juga nggak kan? Punya kita nih kan. Ya, punya. <tuh> ini kursi ini barang sementing lagi ya sementing ya. ini tabungnya punya sementing air ya, ya, ya. bos sudah ada AC ada berapa AC nya 4 2 3 4. 4 ya Kamar mandi ada ya war mandi bawah satu ya atas satu ya atas Oke, okay, kita keluar. Mas Topan ikut Mas Topan. Kita mau cari finding. Buana. Mas. Ini tadi panas tadi. Oke ini area luar dari office-office sebelah sini ini office-office office sama lab inspeksi virtual dulu kita inspeksi virtual di depan. ini rumput-rumputnya banyak tapi nggak separah yang di depan sana belum malam batu cipu uka -uka, bagus nih KUK oh, mau dibakusin bisa nih taruh keramik bawahnya kan ini bagus, ciping shipping lagi, semua cakep, nih. Oh, mau. Aku. yang tadi sengnya rusak lah. Air masuk dari sini juga bisa masuk. Enggak tutup rapat juga deh jadi, ya gitu deh. Airnya bisa masuk dari atas juga. aja lo areanya sih luas mantap ada di semen juga banyak gitu yang tanaman liar areanya sini luas nih itu area kita semua Ini belum disemeni bagian ini. Ya. Oke deh. Kalau air tadi mana air? Mana? Ternyata ada harta karun Ada harta karun udah ceritanya tuh. Ini, F -S650. F ini, ini. ini. Okay. Areanya masih banyak rumput-rumput. Ini kontainer nih atau ya tahu nih. palet ya ya ya. satu. Ya kita wow. ke warehouse sekarang. kupu keri ada ular ini warehouse kita warehouse simpan barang-barang chemical produk kontainernya kontainer harusin masih bisa ada tempat lagi tambahan tapi dipakai sama ini dan nggak ada tutupnya lagi Warehouse nya nih. ini. Tapi ada, ada, ada ya. Enggak ada apanya, Mas. Ini aja kan karena seling-seling kita nih, seling-seling dari VSTB taruh sini, karena dulu disimpan di warehouse 20 semua, barang-barang kayak gini, barang warehouse 20 nggak bisa dipakai lagi, sudah punya dipakai barang-barang PKT semua, dulu kita minjem aja sebenarnya, warehouse 20, tadi yang saya bilang bot oh, tanknya bolong kadang ya, dari sini ada air bisa masuk ke dalam kalau hujan atapnya juga atapnya ini sebagian yang diganti baru bagian depan aja nih ya, ini yang belakang kopi okay, yang pas bekas, bekas ini kondisi Sarang laba-laba eh, laba-laba apa namanya? Sarang tawon. nah hai, area sini hai. dia kalau hujan rembes rembes rembes dari samping kita rapiin, nih tepindahin semua nih. Itu ada juga ya, Mas ya? Ada ya? Ada. Bulan 8 nanti lagi berarti kalau dibalikin gitu gunanya apa tadi Campean bilang tuh, jadi ya, dibalik, uh, uh, nah, harusnya diputar. Uh. Jadi berarti nggak ngendap. Ngendap Biasanya kalau yang udah semakin lama posisinya kayak gini, teman uh. dia ngendap di bawah makanya tiap bulan oh. itu kan dia masih harus bisa. dicek dari fisiknya dan juga dari isinya-isinya itu seperti itu. Jadi misalnya ada yang udah pas kita balik hmm. jatuhnya dia per kayak pasir, hmm. entarnya masih bagus. Tapi yang langsung plek. Itu tadi udah ngedap. Oh. Begitu, nah itu biasanya karena tempat penyimpanan terlalu lembab. Hmm. Memang dia dia kan nggak bisa ditaruh tempat panas, yang terlalu panas, sama bisa juga tempat terlalu lembab. Setiap bulan ya? Ah, setiap bulan nanti sama dicek rekruternya. Nah ini kan ada tandanya dia masih hilang hijau. Ya, di hijau dia masih bagus. Nah, nah, bedanya temer, anak, ya, itu. Panas. Nah, ini bedanya lampu lampu uh, ya, seng, ini lampu-lampunya, itu jadinya, memang ini lampu-lampu dari zaman masih di rental sama perusahaan lain. Biasanya dia kalau ini, kalau ada di kasusnya di LMP, jadi PSTB itu, dia ditempatkan di sebelah generator, kemudian nah. generator tempat pembuangan ini pakai lampu spesies ini, spesies ini sementara ini porsi cuman porsi dia, porsi ya porsi gitu deh lampunya kecil ini gak terang juga sih sebenarnya pas cukup untuk untuk ini Nah ini jadi finding juga nanti daya. nih tuh oh, jadi finding juga kita nih karena iya, kan rasanya. emang ini kondisinya kan emang nggak ada kan pekerjaan malam gak. malam ya kan, ini gak. khusus untuk emang uh, ya sementara ini ya seperti itu tapi nanti kalau misalkan ke depan mau nggak mau harus ada kerja malam ya, ya, ya. bisa susah juga orang ya. itu aja oh itu spesial iya ini apa sekarang tahun Sarang tahun ya. ya iya iya itu yang tahun ini enak madunya nih diambil katanya nggak bayar ambil sendiri iya tapi habis itu dipatok <laughs> dicutuk apa, orang, -orang <laughs> <punggis>. <laughs> <Gembalan>. <laughs> mati <laughs> ambil mas kalau berani mas <laughs> kita jual untuk madunya iya nah, ya kalau yang baru itu aja Apa? terpal mau dikirim ke kenajam apa? ini ya harus di... kemarin katanya sih sudah pernah ya? diapain? ditumpuk pakai pasir gitu? ya iya. ini katanya sudah pernah, jadi pas itu udah diituin cuman makanya kemarin saya bilang mungkin pas itu langsung dicura jadi dia tidak diitu dulu, di apa? serok di, diloktain dulu, ininya mereka langsung jadi dia ne nempel jadi sekali jalan mobilnya pas langsung hancur kayak balik lagi deh Ya kalau masalah genangannya ya itu dia mau sampai kapanpun kalau masih ada aliran masuk iya. ya itu gak bisa satu udah ketemu hmm. Sana. Udah ketemu nanti digetain aja bocor di apa? kalau selalu Pak. ini kalau ya. uh, yang selain dari rembesan ini hmm? itu rembesan airnya itu tetesan atau rembes dari tembok? Nah dia tetesan. ada tetesan oh. lebih banyak tetesan juga soalnya kan, ini nggak ada sebenarnya cuma CTSR aja ini uh, oh kan? yang ini, karena ini buah akan dari sini oh, Olah. jadi dari sini air masuk nih ceritanya ke dalam ini ruangan-ruangan yang gak kepake katanya dulu bekas opis opis apa gitu perusahaan lain lampu-lampunya kemarin yang meyakinkan semua ini pakai opisnya Ni panelnya juga dimatiin semua. Ada. juga yang klepitnya. Dari sini bocor deh lari ke sini. apa yang enggak ada mas? iya, iwas itu ada gantungannya, cuma belum ada iwas mana gantungannya? gantungannya di bimnya itu iwas belum ada oh sini ya ada tuh. jadi ini kan mungkin di sini lokasi Anu nih untuk, ini ada gantungan-gantungan ya misalnya untuk helm atau apa misalnya. Yes. Oh, ini. gantungan helm di sini. Oke, sebenarnya hmm. memang ini lokasian nih untuk restroomnya nya lah, besar iya. areanya lah. Untuk ini buat. Iya, soal sini ada kamar mandi juga dalam sini. cuman hmm. hmm. oh, ya gitu deh. Kebisik kamar mandi juga Kamar mandi enggak terpakai di sini. Nah, ini belakangnya. Ini belakang Warehouse nih, itu liat Nggak dibersihin ini kayak gini nih Bisa ada ular masuk ke warehouse Ngeri nah, Ini ada tanggul orang Ini pake macam mana? Juru semua, tapi ya sudah lah nggak rental juga Berarti air ini nggak ada kesini ya, Mas, ya? Berarti itu kan nggak sampai inung genang ya Berarti ini nggak bisa dipakai juga, Mas, ya? Semua ya? Listrik-listrik nih ada, mati, kan? mati semua ya Berarti yang nyala cuma lampu kita ini aja Iya ngambil dari suruh sana ya Yang itu sudah dicopot Oh, meteran ini ya Ini tinggal itunya aja tinggal saklar apa Untuk ini Iya ini mah udah harusnya di rubuhin aja nih nah, penganturan, penganturan, penganturan, penganturan. Oh, malah Yang dimatiin, malah yang dihidupin tapi pusatnya di sini Iya karung, ini ada karung. Taruh sini kan. Karung ini untuk apa? Karung sekarang ada ya, karung ada. Nggak ada sini ya? Ada, ada dulu kok. Kata Yuda ada kok. Jadi yang sebelah sana itu bahayanya masuk dari sini itu bisa tuh sebelah sana banyak tumbuhan gak jelas saya masuk ular ini juga ini nggak ini listrik listrik lama nih tuh Apa mas? Ada spesies dulu apa, apa? Lihat aja oh, daya. Kita mau lihat ular dulu Ular Rasanya ada yang kurang Supaya dapat masuk Iya Kita gak berasa yang lain Tapi berasa yang ini area luar area luar dari warehouse kita ada kantor kantor hantu ini namanya kantor hantu kantor hantu Mana hantunya? Mana hantunya? Oh. Ada hantunya, Ra? Hmm. Oh. Hey, hmm. Tadi yang ini. Tadi ada lagi sih. Dua tiga, dua empat. Napa nggak kos kosan aja di sini ya? Ini ini masuk kontrak nih Enggak. Enggak dua, kan? Jual. Enggak jual cuman ini aja aku melihat belakangnya itu. Nah, pakai Iya, pakai aja. Pakai aja itu. Iya, Kalau di tadi tepat. terlihat. <laughs> nah, hmm? nah, belakang. Ada, kita Nembusnya ke belakang. Nah, ini. Oh. Hmm, ya. office-nya. Ini uka uka, uka uka, uka, uka. uka, uka. Wuh, serem. <tik> ini belakangnya, tuh lihat tuh belakangnya bahaya ini. Saya ada banyak ular masuk ke warehouse. Ini belakangnya warehouse, nih. Tuh, Biar. ini sampingnya. Coba Anda bayangkan.